Halo, selamat datang di channel Youtube, Tips Sehat Alami. Pada video kali ini, saya ingin memberikan informasi mengenai cara menghilangkan jerawat yang membandel hanya dengan menggunakan kentang. Munculnya jerawat tidak pernah memandang laki-laki atau perempuan. Ketika kondisi wajah kita dalam keadaan tidak bersih atau masih tersisa make up dan lupa membersihkan wajah sebelum tidur, Biasanya pada keesokan hari wajah kita akan terkena jerawat Munculnya jerawat juga dapat mengganggu penampilan terutama bagi kaum hawa. Bayangkan saja ketika jerawat tumbuh dengan jumlah yang banyak Pasti akan mengurangi tingkat rasa percaya diri kita Ada banyak cara untuk mengatasi jerawat yaitu dengan mengunjungi klinik kecantikan Dengan membeli produk jerawat atau melakukan treatment khusus untuk menghilangkan jerawat tapi setelah jerawat sembuh seringkali akan meninggalkan bekas jerawat yang hitam Tentunya ini juga sangat mengganggu penampilan wajah kita Tapi jangan khawatir ada beberapa cara untuk menghilangkan jerawat sampai dengan menghilangkan bekas jerawatnya Dan kamu bisa mendapatkan wajah yang mulus dan bersih dengan bahan alami yang tentunya cepat dan murah meriah Yuk simak video ini sampai akhir ya Kerasnya cuma satu, yaitu kentang. Kentang merupakan salah satu umbi-umbian yang biasa digunakan sebagai bahan makanan. Selain dikenal sebagai salah satu sumber karbohidrat alami, kentang juga bisa digunakan untuk bahan makanan pengganti beras. Tentunya, kentang memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh, Di antaranya memiliki nutrisi seperti vitamin A, B-kompleks, vitamin C, niacin, antioksidan, hingga asam folat. Di dalam kentang juga ada zat yang dinamakan dengan solanin yang dikenal sebagai obat penenang, anti kejang, anti jamur, dan pestisida alami. Sedangkan bila kentang dimakan bersamaan dengan kulitnya dapat memberikan tambahan serat bagi tubuh kamu, Selain dikonsumsi untuk kesehatan, kentang juga dipercaya memiliki manfaat baik bagi kulit wajah. Merawat kesehatan wajah bisa dilakukan dengan sejumlah cara, salah satunya ya dengan menggunakan media kentang ini. Beberapa orang bahkan membuat masker pencerah wajah dari kentang. Karena kandungan antioksidan pada kentang mampu mencegah penuaan dini, mencerahkan kulit hingga mengatasi jerawat. Lantas, bagaimana sih caranya agar jerawat dan bekas jerawatnya itu bisa hilang dengan menggunakan kentang? Jadi gini, kita hanya perlu satu buah kentang setiap melakukan perawatan ini. Pertama, cuci kentang hingga bersih dan kupas kulitnya. Selanjutnya, haluskan kentang dengan cara diparut atau boleh juga di blender. Kita juga bisa mengiris tipis kentang lalu dihancurkan. Ketika kentang halus atau kentang iris siap, langkah selanjutnya kita hanya perlu mengoleskan kentang tersebut di kulit wajah atau di punggung yang sedang mengalami jerawat. Setelah itu, pastikan jangan langsung dibilas, tapi diamkan dulu di kulit setidaknya selama 20-30 menit. Jika sudah, bilas kulit dengan air hangat sampai bersih. Untuk mendapatkan hasil maksimal, setelah melakukan perawatan dengan memanfaatkan kentang, oleskan juga minyak zaitun atau minyak kelapa di kulit. Hal ini dilakukan agar kulitmu menjadi semakin halus, cerah dan semakin lembut juga untuk menghindari bahaya iritasi. Dengan melakukan perawatan ini setidaknya dua kali sehari, jerawat di wajah pun akan segera sembuh. Dan bukan hanya itu saja, bekas jerawat atau komedo juga akan semakin bersih dan hilang loh. Selamat mencoba ya! Jika kamu merasa informasi ini bermanfaat, yuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe di bawah video ini